juga dan sehat. Wow. Di samping itu tentunya dengan berolahraga harapannya... ...kita tidak mudah terserang satu penyakit. Apalagi sekarang kita lagi ada virus corona, COVID-19. Kalau seandainya daya tahan tubuh kita tidak kita jaga dengan baik... ...kita tidak berolahraga, maka akan sangat mudah sekali daya imun kita akan melemah sehingga virus gampang masuk ke dalam diri kita ya dilakukan olahraga secara rutin. Oke, okay. itu satu hal manfaat terkait olahraga. Tapi sebenarnya kali ini saya lebih fokus membahas sesuatu yang lain nih. Bagaimana dengan berolahraga, tapi kita juga bisa mendapatkan manfaat lain. Kali ini saya akan memberikan tips atau biat-biat Supaya awet muda dengan melakukan senam wajah ya. Sangat simple, sederhana dan tidak membutuhkan waktu yang lama Tapi lakukan itu secara rutin Nah insya Allah, Anda akan kelihatan berbeda Memiliki kulit wajah yang sehat, kencang dan awet muda Memang dambaan semua orang Baik pria maupun wanita Untuk mendapatkan ini disamping dengan melakukan perawatan Bisa dicoba dengan cara melakukan senam wajah Ya, sebagaimana kiat yang saya sampaikan kali ini Lakukan ini setiap kali Anda habis berolahraga Apapun jenis olahraganya Bisa lari atau jogging Bisa setelah berenang Atau bisa juga setelah bersepeda dan lain sebagainya Jadi tubuh masih dalam keadaan berkeringat Pada saat cooling down Kita melakukan senam wajah ini Yuk, kita ikuti ya. Gerakan pertama adalah dengan membunyikan huruf vokal i dan a, yaitu seperti yang ada di video. Tapi akan saya contohkan di sini juga dengan suara, yaitu bunyikan i a i a i a i a. I, a. Lakukan ini delapan kali hitungan dan ulang tiga kali. Baik, kita langsung menuju ke gerakan kedua. Gerakan kedua adalah dengan mengucapkan huruf vokal o x. -E. Kita mulai ya. O ek. O ek. O ek. O E. Ya. Cukup. Ini juga sama dilakukan 8 kali hitungan dan tiga kali putaran. Setelah itu masih dengan mengucapkan huruf vokal lagi. Namun kali ini adalah I O Kita mulai I O I O I O I -O. Ini pun juga sama 8 kali hitungan Dan ulang tiga kali Lihat videonya Baiklah Sekarang kita menuju ke gerakan berikutnya Berikutnya, yaitu dengan memonyongkan mulut kita ke kanan dan ke kiri. Itu adalah satu hitungan. Kita mulai dan kita coba lihat di videonya. Ya, lakukan satu, dua, tiga. Baik, itu pun juga sama. Kanan-kiri dihitung satu, lakukan delapan kali. Dan ulangi tiga kali. Gerakan yang terakhir. Yaitu, dengan menarik nafas. Dalam-dalam dengan menggunakan hidung Dan keluarkan dengan mulut Namun isi penuh seluruh rongga mulut Anda Sehingga mulut Anda mengembung Lihat di video juga Lagi lakukan senam wajah ini secara rutin Seusai anda melakukan kegiatan olahraga Maka peredaran darah menuju ke wajah kita akan semakin lancar Otot-otot lebih terlatih Lebih kencang Dan kerut kerut akan mengalami pelambatan Sehingga kita akan lebih nampak bugar dan awet muda Selamat mencoba Oke, Sahabat safety trainer, Lakukan olahraga secara rutin Minimal 2 hari sekali Selama kurang lebih 30 menit Maka insya Allah Anda akan mendapatkan tubuh yang segar Bugar dan sehat Dan insya Allah kita pun juga Bisa rilis emosi kita Bisa rilis uh, stres kita Dan satu hal lagi tadi satu tips gimana kita bisa melakukan senam wajah yang saya lakukan juga secara berkala dan Anda akan bisa mendapatkan hasil uh, yang mantap luar biasa Masihati Brenner untuk mendapatkan video-video terupdate lainnya dan memberikan dukungan kreativitas kami yang lebih baik ke depan saya mohon dukungannya dengan subscribe dan bunyikan loncengnya dan jangan lupa like, komen, dan share Salam olahraga dan salam safety trainer.